Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Ratu Bidadari berada di Lumajang Cuman Lumajangnya saya tidak tahu Saya kurang tahu ini darah mana Yang jelas ini di Lumajang Dan saat ini saya berada di sebuah kakinya Ini yang saya lihat Ini kan ada batu guys Yang saya lihat ini sosok ular Jadi saya banyak ular Saya barusan melakukan Uh, semacam progosukmo, jadi saya di, banyak ditatangi ular-ular. Ini seperti kayak saya lihat kayak Dewa Siwa. Jadi sosok energi Dewa Siwa dan saya juga melihat uh, kayak ular kobra banyak di sini. Ini kayak ular-ular kobra. Sama, di situ juga yang nunggu juga sosok ular. Terus sosok kakek-kakek, uh, cuman seperti resi ya seperti pandi torsi rambutnya sudah kuning jadi di sini banyak ular dan di belakang saya ini baru datang sosok yang bertaring dan di sini juga ada makam atau kuburan saya cuman dia berkomunikasi sama saya berbicara saya dia tidak mau diungkap dalam artian tidak mau... Namanya Atau sosoknya dipublikasi Jadi sosoknya Berkomunikasi Kamu, Intinya saya mengambil video Tidak apa-apa Cuma tidak boleh mengungkap Sosok yang ada di makam tersebut Jadi saya menjaga Privasi dan rahasia beliau Hanya saja Diperbolehkan mengambil video saja Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat saat ini ratu Bidadari berada di kota Lumajang di Lumajang Lumajangnya wilayahnya saya tidak tahu mungkin ini kabupaten ya bukan kota di Lumajang Jawa Timur dan ini e, pohon nggak e, tahu pohon apa ya kalau sosoknya saya melihat e, seperti ular ulaweling cuman e, ukurannya sangat besar sekali dan ada sosok cewek cewek bermakaota dan di sini juga saya lihat ada semacam tombak ya bentar ini tombak apa ini ya jenisnya ya saya kurang tahu saya tahu bentuknya cuman e, nama tombaknya saya kurang tahu kecil tombaknya kecil mungkin e, tombak piandel energinya lebih ke piandel, bukan agama kecil soalnya sepertinya ini tombak yang digunakan pada saat itu seorang wanita Kodamnya seorang cewek yang bermangkok, jadi dulu bekasnya uh, wanita. Salam dari saya, Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat. Kalau di belakang saya ini, uh, saya melihat sosok uh, ular naga, gede banget ular naga yang berwarna hijau, ular naga hijau, dan dia marah. Tadi marah mau menyerang saya, hanya saja langsung disikat sama kodam saya. Jadi, uh, ketika naga hijau ini menyerang saya atau ingin menghantam saya langsung disikat langsung dihalangi dan saya langsung diproteksi sama kodam saya. Cuman di apa? Di pohon ini juga ditunggu oleh burung, cuman burung yang tak kasat mata atau burung koib Dan di sini juga ada mustika yang saya lihat mustika merah bersinar merah. Terus saya lihat juga di sini ada apa ini kuning kuning ya kayak semacam tusuk kunde di sini yang saya lihat di kayak semacam tusuk kunde bekasnya uh, wanita pada saat zaman dulu yang terkubur di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini ratu bidadari Explore di kota lumajang ini kayaknya bukan lumajang ya kabupaten ya. <laughs> Ini di Kabupaten Lumajang Cuma saya nggak tahu wilayahnya mana e, Yang jelas saya habis mengeksplor Membedah sejarah-sejarah Yang ada di kota Lumajang Jadi saya ungkap Rahasia-rahasianya Sejarah-sejarahnya Jadi buat teman-teman Jangan lupa subscribe channel Youtube pratu Bidadari TV Like, comment, dan share channel Youtube pratu Bidadari TV